walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Mbak Ijen Mbak Tengah Mbak Tengah Mbak Tengah Mbak kayu kopi Masih tetap kembali untuk waktu pemberangkatan, masih tersisa tiga menit lagi.